Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berjumpa lagi di Agripolis Channel nah, Pada kesempatan kali ini Kita nggak bicara ikan Ini rekan-rekan Kebetulan Hari ini ditinggal istri mudik ini. Besok lebaran nggak nah, ada makanan di rumah Jadi hari ini saya akan mencoba Membagikan resep semur rendang yang pedas manis maknyus jadi walaupun kita ditinggal istri mudik kita masih bisa tetap makan enak rekan-rekan nah, lihat tampilan ya rekan-rekan kita jadi cep dadakan ini biasa ngurusin ikan jadi cep dadakan tapi alhamdulillah rasanya maknyus rekan-rekan gak kalah dengan cep-cep kelas dunia ya. ah, ah, ah, ah rekan-rekan apa aja ini rekan-rekan bumbu-bumbunya dan bagaimana prosesnya Kita langsung aja rekan-rekan ke TKP Bahan yang pertama kita gunakan tentu saja daging sapi rekan-rekan nah, Kali ini saya menggunakan daging sapi seberat setengah kilogram atau 5 on ini rekan-rekan karena kebetulan di kulkas adanya 5 on ini rekan-rekan sekalian oke rekan-rekan sekalian nah, ini bumbu-bumbunya rekan-rekan sekalian kebetulan cuman ini yang ada di rumah nih rekan-rekan sekalian setelah dikumpul-kumpulin nah, jadi cukup lengkap lah rekan-rekan nah jadi bahan-bahan yang saya pakai rekan-rekan ini ada empat siung bawang putih 4 siung bawang merah nah di sini ada tiga butir kemiri nah di sini saya pakai apa namanya cabai merah besar rekan-rekan nah ini tidak wajib rekan-rekan karena ini tergantung selera juga ada yang mau pakai ada yang enggak tapi kalau saya kebetulan ingin bikin apa namanya semur daging yang pedas nah, jadi dia manis pedas sesuai dengan orang Sumatera rekan-rekan hobinya pedas nah, ini saya pakai enam enam eh, cabainya enam terus saya pakai setengah eh, tomat nah, terus di sini ada satu sendok teh kaldu daging nah, kalau daging sapi ini nah, ini ada satu sendok teh gula gula pasir ada setengah atau sendok teh merica bubuk dan satu sendok teh garam halus nah kebetulan saya pakai garam garamnya yang garam merah ini rekan-rekan dia lebih sehat kebetulan di rumah ada garam halus merah jadi saya pergunakan ini terus saya tambah juga santan instannya setengahnya saja ini rekan-rekan karena hanya setengah kilo yang mau kita olah jadi biasanya kalau satu saset gini satu ini kita untuk satu kilo daging nah ini kita nanti kita pakai setengahnya supaya lebih kental dan gurih rekan-rekan sekalian maknyus nah, kalau semur jangan lupa uh, kecapnya rekan-rekan nah, kecap ini memegang kunci besar di dalam semur rekan-rekan jadi nggak semur kalau dia nggak pakai kecap nah tapi rekan-rekan juga harus mencari kecap yang bagus rekan-rekan saya sarankan merek itu yang burung biasa main di sawah kakinya panjang itu sama lehernya panjang nah itu kecapnya mantap itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan sekalian, kita olah rekan-rekan biar jadi makanan yang maknyus. Jadi walaupun kita ditinggal mudik istri, kita masih bisa makan enak rekan-rekan. Oke. Nah, pertama-tama kita rebus dulu dagingnya rekan-rekan. Kita rebus dulu dagingnya di dalam panci lebih selama 15 sampai 20 menit rekan-rekan kalau kita ada panci presto bisa lebih cepat rekan-rekan nah, jadi kita rebus supaya nanti dagingnya lembut empuk. Mak, nyus, ya. oke kita tunggu dia sampai empuk rekan-rekan. oke rekan-rekan sambil menunggu merebus dagingnya sampai empuk kita haluskan dulu bumbu-bumbunya rekan-rekan nah, kita menghaluskan bawang putihnya rekan-rekan kita blender aja rekan-rekan biar lebih cepat prosesnya terus kemirinya rekan-rekan nah, jangan lupa cabainya kita blender juga nah kita blender terus tomatnya jangan lupa rekan-rekan ini kita blender sampai halus rekan-rekan oke kita blender dulu sebentar rekan-rekan Oke, ini hasil blenderannya rekan-rekan. Nah, halus. Nanti kita selanjutnya kita tumis rekan-rekan. Oke rekan-rekan. Bila dirasa dagingnya sudah cukup empuk, bila nah, kira-kira terlihat sudah cukup empuk, bisa kita matikan rekan-rekan. Nah, kita angkat, kita tiriskan dulu rekan-rekan. Nanti setelah agak dingin, dagingnya baru kita potong-potong sesuai selera masing-masing nah, dagingnya sudah cukup empuk nah, bisa kita tiriskan sekarang dulu, rekan -rekan. Dagingnya kita tiriskan sampai dingin kita tiriskan dagingnya sampai dingin nanti baru kita potong-potong nah. oke rekan-rekan, sekalian dagingnya tadi yang telah kita rebus sudah cukup empuk nah sekarang kita bisa potong-potong rekan-rekan menurut selera masing-masing rekan-rekan kita potong mau sebesar-besar apa, menurut selera kita masing-masing mau, mau makan yang besar-besar ya, nah ini cukup empuk rekan jadi saya potong menurut selera kita masing-masing rekan-rekan besar ya yang terlalu besar rekan-rekan nanti dikiranya kelaparan kita tentang, tentang lebaran bisku asad. terus mau makan dagingnya maunya besar-besar jadi kita iris sini saja agak kecil-kecil rekan-rekan biar kelihatan banyak walaupun cuma setengah kilo ya rekan-rekan daging ini oke rekan-rekan sekalian nah, dagingnya sudah kita iris sesuai selera masing-masing Selanjut, proses selanjutnya kita akan masaknya rekan-rekan oke rekan-rekan sekalian kita mulai memasaknya pertama-tama kita masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu-bumbu tadi menggunakan api jangan terlalu besar rekan -rekan. agar tidak cepat kosong. Pertama-tama kita memanaskan minyak untuk menumis bumbu-bumbu yang telah kita blender tadi rekan-rekan. Setelah panas masukkan Ini bumbunya ini ditumis sampai tanak ya rekan-rekan. Sampai dia harum. Bumbu yang telah kita haruskan di blender tadi rekan-rekan. Nah, setelah dirasa sudah cukup matang, bumbunya sudah cukup wangi, sudah cukup tanah, bisa kita tambahkan air sebanyak 250 ml. Jadi, Kita tergantung selera kita masing-masing, rekan-rekan sekalian. Kalau saya lebih hobi sebenarnya yang lebih banyak semur yang agak berkuah, rekan-rekan kalau kita makan gak kering-kering amat. Nah, kita tunggu sampai mendidih rekan-rekan. Nah, akhirnya ini udah airnya udah cukup mendidih nih rekan-rekan. Nah, kita masukkan dagingnya rekan-rekan. Daging yang -rekan. kita potong-potong tadi kita masukkan ke dalamnya. Nah, diupayakan dagingnya terendam rekan-rekan. Ya. Terendam supaya dia lebih empuk. Nyush. Kita tunggu lagi dia rekan-rekan. Nah, setelah daging dimasukkan, kita masukkan bumbu-bumbunya rekan-rekan. itu kaldu daging, gula pasir, merica bubuk, dan garamnya sampai rekan-rekan bumbu-bumbunya merata biar meresap ke dalam pori-pori dagingnya rekan-rekan kita biarkan dia sampai empuk dan airnya lebih menyusut kemudian bisa kita tambahkan kecap manisnya rekan-rekan kecap manisnya sesuai selera masing-masing rekan-rekan kalau nanti dirasa kurang manis bisa ditambahkan lagi kecap manisnya kita aduk lagi rekan kita biarkan dia sampai empuk atau kesemuk kalau mau lebih kental lagi ya biarkan sampai susut mulut tapi tergantung selera masing-masing rekan-rekan bisa kita tidak seberapa susut airnya bisa masih ada kuahnya gantung kita akan kan? oke rekan-rekan sekalian ini sudah mulai menyusut akan saya tambahkan santan ya, rekan -rekan. santannya setengah ajar rekan-rekan ya. jangan semuanya hanya saja agar dia lebih kental dan lebih kuri, kemudian kita aduk rekan-rekan Jadi dia nanti lebih gurih ini rekan-rekan pesan, -rekan. lebih kental dan makjus rekan-rekan meresap sampai dengan puri-puri dagingnya ini rekan-rekan rasanya bumbu-bumbunya, eh ini. mantap ini. oke rekan-rekan sekalian sepertinya bumbunya sudah mulai menyusut kuahnya sudah mulai menyusut dan kental e, bumbunya juga sudah mulai masuk ke dalam dagingnya rekan-rekan meresap -rekan. dia ini sudah tandanya sudah cukup rekan-rekan supaya kuahnya tidak terlalu susut atau kesemek bener rekan -rekan. karena saya lebih suka semur yang masih ada kuahnya rekan-rekan oke kita matikan Masukkan ke dalam piring, rekan-rekan. Uh, mantap, maknyus ini rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan selera ingin lebih kental, yang tidak banyak kuah nah bisa di lebih lama lagi masaknya, rekan-rekan.